Alat berat merupakan mesin atau peralatan yang didesain untuk melakukan pekerjaan berat yang tidak dapat dilakukan secara manual. Alat berat umumnya digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan pertambangan, namun tidak jarang juga digunakan pada industri manufaktur. Berikut adalah alat berat yang akan kita bahas sesuai dengan kegunaannya. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi update video selanjutnya. Backhoe. Backhoe merupakan, alat berat yang terdiri atas susunan Hodi bagian belakang sebagai loader, dan bucket di bagian depan sebagai sovel. Backhoe digunakan untuk melakukan penggalian, dengan memanfaatkan hodi belakang di bawah sebagai alat pengangkut material, dan bucket untuk melakukan aktivitas seperti pembongkaran atau pengangkatan material. Backhoe sendiri memiliki dua varian, yaitu crawler yang menggunakan roda rantai dan wellet menggunakan roda karet. Power Sovel Power Sovel merupakan alat berat yang digunakan untuk menggali material, yang letaknya lebih tinggi dari keberadaan alat tersebut. Power shovel sering digunakan untuk melakukan penggalian pada tebing yang letaknya lebih tinggi dari alat. Power shovel terdiri dari dua jenis yaitu cable control dan hydraulic control. clamshell Clamshell merupakan salah satu jenis ekskavator, namun yang membedakan hanya pada bucket dan proses penggaliannya. Clamshell menggali dari lokasi yang lebih tinggi dengan menjatuhkan baket ke lokasi penggalian yang lebih rendah, dengan membuka kedua sisi baket, bila baket telah jatuh dan masuk ke dalam tanah, kemudian bersamaan dengan menutup baket yang telah terisi tanah, setelah itu baket yang telah terisi dipindahkan atau dimuat ke dalam truk. Chain Trenchers Chain Trenchers merupakan salah satu jenis alat berat berupa trenchers, yang berfungsi untuk memotong tanah dengan kondisi sulit untuk digali. Chain Trencher sering digunakan untuk penggalian parit dengan lebar yang tidak terlalu besar namun dalam. Wheel Trenchers Wheel Trenchers merupakan salah satu jenis alat berat berupa trenchers, yang berfungsi untuk memotong tanah dengan bentuk roda besi yang bergerigi, dan lebih besar dari Chain Trenchers. Wheel Trenchers cocok digunakan untuk melakukan penggalian material yang sangat keras. Grader Grader merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Grader sering digunakan dalam pekerjaan pembangunan terutama pada konstruksi jalan, sebelum dilakukan pengaspalan dan lain-lain. Grader -lain. memiliki pelat horizontal di antara roda depan dan roda belakang yang dapat diturunkan ke bawah untuk meratakan tanah. Wheel Tractor scrapers. Wheel Tractor Scrappers merupakan, jenis alat berat yang digunakan untuk meratakan permukaan tanah dengan cara pengikisan. Bagian depan alat ini serupa dengan traktor beroda, sementara bagian belakang berisi susunan scraping seperti pelat horizontal dan hopper untuk pengumpul tanah. Wheel Tractor Scrappers banyak digunakan untuk memotong lereng bendungan atau tanggul. Tandem Roller Tandem Roller merupakan, Jenis alat berat yang berfungsi untuk memadatkan material atau permukaan tanah, yang mempunyai roda-roda besi depan dan belakang yang sejajar. Tandem roller biasanya digunakan untuk pekerjaan penggilasan akhir, seperti pekerjaan penggilasan aspal beton agar mendapatkan hasil yang rata. Itu tadi 8 alat berat sesuai fungsi dan kegunaannya yang sudah kami rangkum, demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.